Teknik dasar menguasai Microsoft Word dengan cepat Aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word merupakan aplikasi yang paling populer Walaupun ketika Anda melamar pekerjaan Memahami Microsoft Word mungkin tidak menjadi kewajiban Namun sangat penting sekali bagi kita untuk memiliki kemampuan dasarnya Microsoft Word dapat melakukan banyak hal karena Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata, berarti Anda akan berurusan dengan semua hal yang berbentuk kata, kalimat, dan paragraf. Berikut beberapa hal yang bisa Anda buat di Microsoft Word sebagai gambaran bagi kita untuk mempelajarinya. Membuat sertifikat. Membuat absensi, surat, dan sejenisnya. Membuat dokumen jenis apapun seperti proposal, makalah dan bahkan dokumen skala besar seperti buku dan novel. Membuat kartu ucapan, kartu nama dan sejenisnya. Dan berbagai macam jenis media kertas lainnya. Membuat brosur, pamflet dan beberapa macam media iklan dasar lainnya. Apapun pekerjaan Anda, kemungkinan besar Anda diminta menggunakan atau belajar Microsoft Word sangatlah besar. Untuk itu, Simak video ini dari awal sampai akhir. Mari kita mulai. 1. Mengatur Page Setup dan Margin Page setup memungkinkan kita untuk mengatur halaman di mana kita akan membuat dokumen. Kita akan menggunakan satuan yang sebelumnya kita atur menjadi sentimeter. Dalam mengatur ukuran halaman atau dokumen, ada istilah yang dinamakan margin di mana kita bisa mengatur berapa jarak yang kita butuhkan dari ujung halaman hingga isi dokumennya. Margin bisa Anda atur di empat tempat, margin atas, margin kiri dan margin kanan, serta margin bawah semuanya bisa kita atur. Secara default, margin-margin ini memiliki ukuran sebesar 2,54 cm di setiap sisinya. Untuk mengubah ukuran margin, Klik tab Layout dan klik icon kecil di samping tulisan Page Setup pada bagian margin, Silahkan ubah ukurannya. Contoh, saya akan mengubah ukuran margin atas sebesar 5 cm. Selain margin, Anda juga bisa mengatur orientasi, apakah Portrait atau Landscape. Kita juga bisa mengatur jenis kertasnya, kita perlu mengatur ini karena harus disesuaikan ketika Anda ingin mencetak. Tentu Anda bisa mengaturnya belakangan dan tidak perlu harus diatur sekarang. Untuk mengubahnya, klik tab Paper, dan silahkan Anda pilih jenis kertasnya di Paper Size. 2. Pengelolaan Paragraf Paragraf adalah sebuah blok yang berisi beberapa kalimat dan berfungsi untuk memberikan jeda baca, sehingga semakin mudah orang membaca dokumen yang kita buat. Paragraf menjadi fokus utama kita di langkah pertama ini karena kebanyakan dokumen yang akan kita buat seperti proposal dan apalagi buku, paragraf tidak akan lepas dari perhatian. Ketika Anda mulai mengetik, maka Anda mengetik di paragraf pertama. Untuk membuat paragraf baru, cukup tekan enter di keyboard Anda dan mulai mengetik untuk paragraf kedua. Untuk mengatur paragraf Klik sekali terlebih dahulu paragraf yang ingin Anda ubah. Kemudian, klik tab Home, dan klik ikon kecil di samping kanan, Paragraf. Anda bisa memilih alignment untuk mengatur arah tulisan paragraf. Indentation berguna untuk memberikan jarak paragraf dari margin kiri dan kanan. Jika Anda ingin menambahkan indent hanya di baris pertama saja, Gunakan first line dan Anda bisa mengatur berapa jarak indennya. Spacing digunakan untuk mengatur jarak sebelum paragraf dan setelah paragraf. Klik OK jika sudah. Hasilnya bisa kita lihat sebagai berikut. 3. Menggunakan page break. Microsoft Word secara otomatis membuat halaman baru ketika halaman pertama Anda tidak cukup menampung tulisan dokumen Anda. Tapi Terkadang ketika kita membuat dokumen, Anda ingin membuat halaman baru walaupun di halaman sebelumnya masih ada tempat menulis. Contoh paling mudahnya adalah ketika Anda membuat proposal. Anda ingin membuat halaman baru namun halaman sebelumnya masih belum penuh. Banyak sekali orang yang sudah lama menggunakan Microsoft Word namun belum bisa membuat halaman baru dengan cara yang benar. Banyak orang menekan tombol enter berulang kali jika masih tersisa jarak di halaman lama untuk membuat halaman baru. Hal ini adalah cara yang salah. Alasan cara tersebut salah adalah akan sulit untuk mengatur paragraf ketika Anda ingin menambahkan tulisan lagi di halaman tersebut. Tentu hasil enter berulang kali tersebut akan turun dan mengenai paragraf-paragraf lainnya di bawah. Lalu, Bagaimana membuat halaman baru yang benar? Cara yang benar adalah dengan menekan tab Insert, kemudian klik bagian Patch, dan klik Patch Break. Dengan cara ini, Anda tidak perlu khawatir ketika tiba-tiba Anda menambah tulisan di halaman sebelumnya. Word secara otomatis mengisi yang ruang kosong tanpa mengganggu tulisan setelahnya. Demikianlah bagian satu dari teknik dasar menguasai Microsoft Word dengan cepat, untuk bagian kedua akan segera dirilis, silakan klik tombol subscribe dan like-nya, jangan lupa klik locengnya. Terima kasih.